aku apa mas? Oke A few moments later. <t dobriss noise> nah Ya tuh, ini. Mundik Halo? Loh, Aku sih ngisi nih Mas. Eh sebenarnya Mas lali aku. Oh oh Mas. Oke. Okay. Aduh kagumnya San. Maka terusnya very boring minutes later. Ini setengah jalan, Shin. Jadi Weh, Mas. Ayo malah nyanyi. Ayo aku main tenis sungguh ya Wisan. Duh, main setengah ya Mas, ini ya Mas. Oh, yuk -yuk. Mas, mapan. Oh. Siap, Mas. yo, Mas? Mas, Mas. sobat cintani wong iku dong gak ada undangan coba celup ya, ayo mas loh pas yes. ayo, ayo apa teman? loh ngajian oh, cek La congo, years later. Oh, um, Oh, Mas. Sudah cepat Mas ya? Iya, Mas. Ini oh. Okay. Oh, dia ya, Mas? Wah, aku nungguin alat tulismu, Mas. Mas itu kan punya selak digu cabik. Lah, bawa kan okay. terus cabik toh. Malah eman banget diri-diri ngusik dia. Mbak, terus terus. Ayo, ayo. Okay. Okay. tenang tahu ya. Ya. Ya, masih, Mas dari itu alhamdulillah oleh tip rong eh hey, mas mas mas siapa mas Besokku mas. Eh? Oh, oh. mas mas nah, Terima kasih oh. <tuk tangan>